Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial banget nih untuk kita semua simak persahabat ya. Tentu suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan untuk lagu Lesti dan Rizky Billar Takdir Cinta. Official musik video ini sudah mencapai 9,5 juta kali ditonton. Dalam waktu 3 minggu Masya Allah luar biasa Bismillah Tentunya mudah-mudahan sebelum tanggal 19 ini genap di angka 10 juta persahabat ya Kado buat pernikahan Dedek Lesti dan kakak Bilar ini, Masya Allah luar biasa Tabarakallah pokoknya Tentunya mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya yang sangat luar biasa Untuk kita semua Amin Unggian tersebut di post oleh akun sahabat Leslar Taiwan Persahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan di sini Bismillah Bisa nggak ya sebelum tanggal 19 genap 10 juta Yuk bisa yuk kasih hadiah satu bulan menikah Bisa yuk tinggal 400 ribu lagi Tuh persahabat ya sudah diajak yuk untuk selalu kompak dan selalu menonton lagu Takdir cinta milik Lesti dan Rizky Bilar untuk kado satu bulan pernikahan dari idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya juga, para sahabat, ya, kita lihat di sini ada unggahan spesial dari ANTV. Masya Allah, luar biasa juga, para sahabat, ya. Di sini jodoh wasiat baba babak kedua, ayo berikan komentarmu tentu dengan komentar yang sangat luar biasa, baik-baik ya tentunya untuk sinetron JWB mudah-mudahan episode-nya selalu bertambah dan selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua lewat film yang dimainkan oleh Kakak Rizky Pilar. Kita lihat di sini ada kalimat caption juga yang dituliskan, ayo berikan komentarmu. Halo Antview lovers, jangan sampai ketinggalan ya. jodoh wasiat Bapak, Bapak kedua hari ini dijamin seru. Oh iya, berikan juga komentar kamu yang sejujur-jujurnya tuh, para sahabat ya untuk sinetron JWB Baba kedua nih para sahabat ya doakan dukung terus pokoknya untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan dalam postingan tersebut para sahabatnya banyak sekali di sini komentar dari sahabat Leslar yang tentunya memberikan komentarnya. Salah satunya dari akun iani 8271. Nunggu idolaku masuk ke Jorah dan Iqbal dulu baru nonton walaupun takut sih yang penting. Ada paket komplit katanya tuh ini pengen banget ya ke Jorah masuk di sinetron JWB2. Mudah-mudahan secepatnya persahabat ya kita tentunya juga makin gak sabar. Kakak Bilar lawan mainnya si cantik sang ke Jorah Dede Lesti. Mudah-mudahan persahabat ya secepatnya bisa masuk di acara sinetron JWB2 kedua. Tentunya mudah-mudahan ada kejutan yang sangat bahagia Untuk berikutnya juga di sini kita lihat para sahabat ada unggahan spesial banget ya Terbaru dari Dedek Lesti ini Masya Allah Luar biasa ya lagi iklan juga nih ya <laughs> Bersama Purnama Beauty Official Dedek Lesti terlihat sangat cantik banget ya Masya Allah mudah-mudahan sukses selalu untuk usaha-usaha milik Dedek Lesti Kejora di sini juga banyak sekali, tentunya pujian yang diberikan dari fans. Yani dari akun Dewa.astuti Mengatakan Masya Allah si cantik yang baik hati Katanya tuh Masya Allah persahabat ya Mudah-mudahan saja Selalu sehat dan selalu bahagia Untuk idola kita Dan untuk ke kabar berikutnya juga Persahabat ya di sini ada ugan spesial ketika Ke Rizky make persahabat ya Diwancara ini seputar menanyakan Off airnya Dedek Lesti ke Jorak. Dan kita pastinya Kangen banget Dedek Manggung Tentunya persahabat ya mudah-mudahan, semoga bumi ini cepat sembuh biar Dedek bisa menghibur fans seperti dulu, persahabat. Ya ini berbeda banget dengan yang dulu-dulu dikarenakan kondisi negara kita persahabat ya masih dilanda covid, tentu berbeda banget ya, berbeda jauh dengan seperti yang dulu ketika off airnya Dedek Lesti dulu dan sekarang. Ini disampaikan oleh Kariski up. Ini jauh banget persahabat ya ketika avr ke Sembawa kemarin. Ini tentunya lama di perjalanan ya dari darat aja perjalanan 6 jam naik pesawat dua jaman belum naik kapalnya persahabat ya dan sampai ke lokasi of dek Lesti dan tim hanya 30 menit saja di situ. Biasanya kata Kariski makeup hampir bisa satu jaman lebih persahabat ya, tetapi kondisi yang tidak memungkinkan, dedek Lesti dan tim di lokasi off air hanya 30 menit dan tentu hanya bisa menyanyikan sampai 4 lagu saja persahabat ya, dan disitu kita lihat juga persahabat ya garis Makeup menyampaikan juga bahwa tentunya kemarin atau ketika of airnya dedek Lesti itu dihentikan oleh vanitia untuk tidak Terjadi kerumunan persahabat ya Soalnya banyak sekali fans-fans yang datang ke lokasi Untuk melihat secara langsung Lesti Kejora tampil Ini luar biasa persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan tentunya negara kita Secepatnya sembuh dari covid persahabat ya Dan tentu Dedek Lesti bisa off-air Dan bisa menghibur fans-fans seperti dulu lagi Amin Dan kita lihat persahabat ya Dalam postingan ini Tentu kita mendapatkan kabar bahagia banget nih. Kita lihat di kolom komentar, ada komentar dari akun New Life 343945. Di situ mengatakan, entar Dede Tapping katanya tadi di live-nya Bang Goril sama Papa ichal katanya itu bersahabat ya. Dede Lesti akan tapping bersahabat ya nanti katanya tuh ketika di live-nya Bang Boril dan kita lihat juga di jawaban di sini ada yang bertanya dari Handayani underscore ismi tapi apa Mbak katanya tuh Persahabat ya dan ada jawaban di sini perhatikan kita lihat nggak dijawab katanya tadi juga banyak yang tanya katanya ada apa Fil dan juga masya Allah pasnya ini tapi di Indosiar nih Persahabat ya acaranya di mana sih bantu jawab di sini ada yang menjawab Tokopedia katanya tuh wow ada tapi di Tokopedia katanya bersama Papa Phil dan juga ada persahabat yang Indosiar, tadi katanya cuma gak tahu Tapping buat apa, lihat aja entar Katanya itu. Masya Allah, mudah-mudahan Saja ada kejutan dan tentu Cidakan vitamin bahagia untuk kita semua Farah fans, doakan selalu yang terbaik Saja untuk idola kita Dan tentunya kita masih menunggu Kabar-kabar baik dan kabar-kabar Bahagia langsung diberikan Oleh Lesti Dan Rizky Pilar untuk berikutnya juga kita mendapatkan kabar bahagia ya Dari akunnya Dewi Pusni Ini adalah akun istrinya Abah Faldi Akbar ya Tentu di sini Dewi Pusni ini tentunya mendapatkan kebahagiaan nih Pak Sabat ya Tentu ini soal kabar kehamilan Istrinya Abah Faldi Masya Allah Hasil dari isotwo bukan isoman Katanya tuh Pak Sabat ya Hadiah dari positif covid jadi positif beneran Katanya tuh Masya Allah It Akbar itu di tag ya Ini tentunya istri Bang Faldi Alhamdulillah positif hamil kembali Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin kita patut bahagia, ya, Pak Sahabat ya Tentunya orang-orang terdekat Dari kakak Bilar maupun Dede Lasi Kejora Ini merasakan kebahagiaan juga Alhamdulillah Bang Falni Menambah lagi ya, tentunya jumlah keluarga Tentunya, tentunya mudah-mudahan selalu sehat Yang penting, Pak Sahabat ya Kita masih menunggu hidupkan, vitamin Dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengan channel ini